batter <laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so I need <have> them he's like that already a it isn't gius. <laughs> you don't know why Lama Dari Sarata, Sumpah dulu pelaksanaan KOP Bukan ada banyak budaya Bulu, hidup sekolah Dan ini Kali-kali pendidikan Nah, yang pertama yang akan disampaikan adalah Program dari siswa yang satu Untuk peningkatan <tangan> HOTS <tuk> pada siswa yang <tangan> menjaga sekolah Kita akan diskusi. Saya akan bisa sampaikan ke nah, Kemudian yang kedua, kita akan langsung dengan kita akan, lihat, kita akan e mencoba mengetahui cara pembuatan seperti apa atau Nah ini yang merupakan e puncaknya itu yang di nanti akan kita, nah, umum, kita bisa lain program begitu intens dilakukan kegiatannya, sudah harus dilakukan sesegera karena terbatasan anggaran, terbatasan waktu dan lain sebagainya, tetapi eh, tanpa mengurangi esensi dari program globalisasi sesegera, mudah-mudahan kita terbatas dalam globalisasi waktu dan dimana sebetulnya eh, program Bersiuk untuk nanti ya, kita, masih kita masuk ya, tetap kelas 3SD uh -huh. untuk jumlah siswanya siswa kita menyesuaikan uh, SD kelas 3-nya eh. 4. kelas eh oh, 4. kelas. Jadi yang terpilih 20 perwakilan dari tiap kelasnya, ada oh. yang 5, ada yang 4, 4 ya. 4, oh, lanjutkan yang dari kemarin scratch. Oh, iya, kita, masih kita, Terus nantinya, uh, kita kasih juga, kayak, kayak nanti dunia, ya, jadi, ya, ya. Terus, uh, habis itu nanti kita ngajuin sertifikat juga jadi bapak itu semuanya dapat dua sertifikat nanti shalawat yang pertama itu dari sahara yang kedua itu dari pemantian haji nah untuk pemantian ini ada dua jenisnya nanti ada sertifikat kita ngajuin sertifikat pelatihan sama sertifikat nanti implementasinya sudah dimulai apa pada kita sudah belajar dan sudah menemukan -hmm. sertifikat setiap coba lihat ini dua-duanya satu lagi pada saat ini di sebelum dirakit sebelum dirakit